Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini ya awir official salam otomotif salam satu hobi nah semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimudahkan rezekinya amin amin ya alamin kali ini saya akan mereview satu unit mobil Pearis ya dengan cc 1,5 dps transmisi sudah memakai sistem metik. Di sini khususnya singgalang motor, kami menyediakan jual beli mobil baru dan bekas cash dan kredit syarat mudah, proses cepat. Nah, di depan saya ini ada salah satu unit mobil dengan merek Toyota, Daihatsu, satu lagi Daihatsu, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota juga ya. khususnya berada depan saya. Nah kali ini saya akan mereview khususnya satu unit mobil Yaris yang berada depan saya. Warnanya sangat elegan sekali, bagus dan cocok buat kalangan anak muda. Cat masih orisinil, bagian cup bumper masih terlihat terpesona ya. Khususnya seri plat B Sumatera Barat ya. Buka harganya 239 juta nego di tempat atau bisa memberikan DP lebih kurang di atas 50 juta ya, tergantung leasing system yang kami pakai. Di sini saya akan mereview sedetail mungkin khususnya di Singgalang Motor salah satu unit mobil Yaris yang sangat elegan dan variasinya. Di sini kami menggunakan flag dengan original bawaan asli dengan ukuran ban 195-50-16 ini dia Nah, dalam video kali ini saya akan mereview sedikit mungkin Mobil Yaris Dengan transmisi Matic Bagian bumper depan terlihat bagus Tidak ada lecet sedikit pun Dan bagian headlampnya Sangat elegan tampilannya Bagian emblem atau logo masih terlihat orisinal dengan merek Toyota Lanjut Nih dia bagian bumper yang sangat elegan di depannya nah kali ini saya akan mereview bagian dalam mobil diaris wow sangat luar biasa sekali ya teman teman bagian pintu masih terlihat oleh ori, sinil, dan bersih next kita lihat bagian dashboard Wow, masih orisinil semuanya Bagian setir Dengan logo lambang Toyota Bagian dashboard Masih terlihat orisinil dan bersih Telefon Masih terlihat orisinil dan bersih ya Teman-teman yang berada di luar sana Bagi yang ingin tanya-tanya silahkan saja Sehingga di kolom komentar ya simetik tadi dengan TPS ACC 1,5 ya. next ini bagian depan sangat terlihat bagus dan masih original semua serta bersih khususnya di segala motor next kita review bagian belakang Nah, khususnya di bagian bagasi belakang, masih terlihat bagus. Okay, next, kita review sedetail mungkin. sini kami juga menyediakan pembersihan secara otomatis ada menggunakan flex up juga masih bersih ya. masih terlihat elegan dan bersih khususnya cocok buat anak muda dan kaum perempuan khususnya di sekarang motor Terima kasih, see you next time Semoga teman-teman keadaan selalu dan dimudahkan rezekinya Bagi yang berminat silakan saja kontak person ke nomor 08-1374-656554 Terima kasih